kalau nanti debat mbak pakar ekonomi karena riba mbak riba mbak-mbak ini ya tetap untung mbak kalau contoh yang sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa tiap satu bulan itu wajib bayar bunga 1 juta berarti 100 juta bulan pertama jadi pinta 101 juta berarti kalau setahun menjadi 112 juta itu ada kemungkinan Mustafa mati, Pailit Ustawa ini kan yang mungkin mati misalnya terus macam-macam macam-macam. Nah, sekarang saya itu kan sinau saya banyak ini takhatus binikmat. Ande kan tak pakai sistem bek. Tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik itu. 112 juta berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halal. Tangguh kudus Misalnya wedhus poel itu tak gokula rong juta, tak dol rong ratus rong juta setengah atau rong juta rong atus lah, Artinya tiap dua juta laba pinten dua Berarti tiap sepuluh juta laba Satu juta nih? Ah satu juta. Pinter? Dua juta. Kalau seratus juta dua kali sepuluh dua juta kan? Kalau transaksinya itu halan cash. Tiap pasar hewan. Sanggep bae padi pinten juta. Sembayangna kebodohan macam-macam 10 juta. Per transaksi. Kalau pasar hewan sak, mulan ping 4. 40 juta kan. Lah iyo barokahe baik wa kita juta. Nah, anggup bekalan nih sobat di perbulan 40 juta. Bayang lo no kebodohan, kadang-kadang babon macam-macam, langsung dagang dagang Wah, soalnya kebodohan nih si ide-ide. mantan mitranya wedok dirayus kebodohan macam-macam. Oh, coba yang no selingkuh orang orang nanti selingkuh. Bayang lo no kebodohan tau, itu seru samun biasa. Wah, ikut karena ejek 40 puluh kebodohan buat sekat persen, well, cewek dua juta bulan pertama kedua aja goblok kebodohan kebodohan, masa bulan kelima aja kebodohan meneng, kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta, dikembangkan lewat B yang halal, yang pontan per bulan bisa 20 puluh juta, tak bayang no ruki rugi, persen oh. Nah sekarang kalau 20 juta kali dua belas, juta malahnya abdurrahman bin auz suka suge wong medina, ikut nandek ini gawe kasih keng cino, ikut medina ikut guncang, saking aki ontone abdurrahman bin Auf. dene udit kenapa anda sekaya ini aku ratau dagang kecuali cash, tahu dene dagangan ontoh i mau badi cara dua indonesia mau saketeu, padahal ontoh nilainya tiga puluh juta badi mau saketeu, saking kepinginnya nopo cash, ditakuti lagi nanti tetap suka kuyrosing tak dagang nopo lima ratus berarti saya ketahui peng lima ratus makanya sementing tes dikne moh <tip> resiko duit juga uang biasanya takobel wawamin aminko takobel jadi duitnya kuduro la ulama yang mikirumlah ini Allah wani nantang wa ahal la wawul be'a riba <tip> aku panjang ngaram ngaram riba tapi aku tanggung jawab caro Allah pantes aku ngaram ngaram riba tapi aku tanggung jawab arti ini baik ikul prospek dibanding lagi-lagi yang mikirnya ya ulama, mustafar hatta mikir pokoknya itu garani ini, semangan riba, saya merokok saya makan, saya nulis, saya nyadat, terus ngomong ngono jangan ngalor ngidul cara pakar ekonomi kan gak solusi, saya merokok, itu ekonomi macet, saya nggak ngejawab, apa? orang yang tak ucap, hmm. pelaku ekonomi ini merokok saya bisa berbicara, kalau tidak baik itu luar prospek ini, bang riba, lah itu jenia hutjatuh, wah, wow. berarti belo agamanya Allah wah, wow. mereka rologi kane nakpe, iku loh menjajikan, ini bang, riba, fansi kalau si. maksudnya, cuman ngancam ya, wah wow. riba itu dosa, kaya yang banyak dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Cobaan kitab anasoy adinia, wah saruan wah ilmiasi, ikut aljahlu, elek emak siat sih, ikut goblok. Baru gue lagi riba macam-macam. Bukan depositimu, bu. kau si. blok sih. Mercon awang Islam goblok baru gue tutup Islam tutup. Kau al Alkadat tahu mangkel orang no awang soleh. Kakak Ibu iso riba kau buk haram nabi. Bener uang kafir lo, inamal bu, misal riba, wong bek gue be riba bodoh. Riba yo tujuannya gulek badi selisih be kulak sepuluh ayat buat telur olah yo gulek berarti. Selisih melayu mengkafir je ngenye. Inna malbuayu, muslim beda deh. Oppo bebber riba, podo podo ngambil nopo. Selisih. Laiku mau ngomong Islam, goblok vlog rayson rang. Laiku yang marah Islam runtuh. Mulai nacer ele ele emak sihat goblok kau vlog. Lalu mulai mau kau vlog agak kefoto, musik emak sihat. Padahal syaratnya kefotoku toat. Lalu kau vlog emak sihat terus, agak kefoto ngamenku, gue emak sihat paham sih kalau maksudnya ya ribau ya dosok gede tapi gede-gede ini -gede dosok elek-elek siap maksiatnya goblok tapi <susuk> sama rodo nyesel biasa mawon <laughs> biasa mawon maksudnya biasa mawon sampai itu seolah ngerosok pinter bie bie ngerti lah ilaha itu il. lah wow, pinter, wah, harus ngerosok pinter ya orang enak segoi, enak duit penting pinter, uspinter, ini nah, uspinter kalau orang geni orang bawa pangan uspinter ya eh, semua uspinter Cuma aku irong pinter, singgung tongno agamane, Allah wah misalnya ngerti hujai nak be, itu luwih prospek prospektinimbang riba lagi singgungirakan yang gue andalan Islam, lah ulama itu kudu nganti nanti ngerti hikmae nak be, itu luwih prospek prospektinimbang riba. Misalnya dia bantahku loh, tapi Gus dagang sering dibodoni, lo nak kemungkinan dibodoni, wong riba dibodoni kenek wes utangiri, riba, Wangi Melayu, wae bi, gaca wes satu juta boh utang, lo no, jadi tiga ibu gak cipuleu Wangi. Lalu nah, soal potensi di do ini, po do riba ya potensi neng be yo. Ya. Mengapa sih cerita Abdul Rahman bin Auf? Pokoknya dagang paling baru kau senkhalan, senkapa cash. Bisa berapa yang mau misalnya? Kemungkinan cash ke bodon si di, ya misalnya mau ih ya. rong juta, pedos poel. Tiap pedus gue emak badi rong atas. Mungkin mudah sekali. Si Marira Payu Payu kan ambisi badi sak juta pengeluaran 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih Tapi nek nah 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet Lah tapi nah, tiap 2 juta berarti 200.000 ping modal 100 juta Berarti anggap tiap 100 kan per 10-e kan 10 Berarti 2 juta kali 10 nggih Coba ngene 2 juta kali pinten tiap 2 juta kan berarti 200 nah 100 kan berarti 50 kan Nah, berarti kan seket 2 juta kan berarti bintang dua kali seket gitu. 100 juta ya agak ya wow, mau kagetan ya kan hitungnya kok terus tiap rong juta itu berarti rong sewu berarti kan rong juta eh rong atau sewu kali kali kali 50 itu bintang 10 juta kan 10 juta pasaran kewan itu berarti Lima hari, Lima hari sekali, berarti saat itu, tank enam, berarti 10 juta, tank enam. Sweda, wes kebodon, persen, apa, kebodon, macam-macam, wes kebodon, kegenggam, macam macam kesibadan, kesibadan, <gulau> kegendam, <gulau> macem -macem lah. selasa, wes selasa, lapangan selasa, wes selasa, wes selasa, wes selasa, wes selasa, wes ya wes selasa, wes selasa, wes selasa, wes 30 orang sumelang barang selasa, wes selasa, uang selasa, lo kan rasa barang di kawung bayarong um, semua transaksi yes uh oh, bagaikan mulai orang ratus diusir juta berarti ya, terlalu pulau juta saya ingin terlalu pulau juta pingrolas perlu pengrolas, biro tiga enam kan berarti biro tiga ratus enam puluh juta muskat plus bolak balik nih bayang no, nak diriba no mau badi binten no. Sudah, gue gitu. ya, langit, gue bumi kan, tolong atas, sudah, itu, banding, aku ya, ada ulama, nganti faham, gue gitu. nih, jadi, awang ngaramno riba, gue tanggung jawab, mergo nak luwe prospek, segi uang orang ngono, ngaji riba, terus nangis, astagfirullah, zaman akhir, ada riba, astagfirullah, seru, sa lah amatlah, wesun, iya, kok malah, seng, ngaram ngaramno riba, beh, mati, yuk ngomongi bahwa nah jenengan foto sasa juga mati sing urib sing halal riba jenengan sing haramnya no kudurib benar-benar sing lawan kok oh, anak jenengan sampai mati pisan paham ya gitu, jadi barang haram ibu iso dilawan sampai barang halal ngerja alhaqqo ya wazahakol batil umpah mau wong sadar kabih ngelakoni be iso bukti ada anak be luwes prospek ini bang riba aku yakin wong ninggal riba kabih agar anak jalan alhaqqo mesti lah, ulama ikut dumiikir, mau cuman buat soani, reso mikir, ruwet mar. Nggak usah rapati seneng tamu, tapi yo hormat sama petamu. Tapi tamu ini udah suwe-suwe. Mulai kan jinab Nabi, nak di tamu di suwe-suwe, gua mau melukah melaku. Kedawew Quran, wala musta'anisina, lihatis. Kita nak soan Nabi, udah suwe-suwe lem jagungan. Inna dalikumka najudin Nabiya faystahhi. Nabi boleh jaguan suwe-suwe, yo lorati ini. Tapi apa ngomong, isin. Nah, aku kan gak nabi, ngomong terserah aja kok repot artinya nabi sopan kan macam nabi wajib sopan, wajib bener, kalau kan gak wajib bener kita ngomong no, aja ke ulama ini warusatul Ambiya ini Dewi Imam Saroni, aku nanti tamu loruh aku bingung nak wong soleh mertamu ini ngaku, tak jak jagungan asik kuatir ganggu di niling pengiram nak sing tamuku kurang soleh aku kerunguh hadayani hadayani omongan ngalor ngidul sehingga aku dirah paham maksudnya biaya ya misalnya kada sekolah ulama latihan dua pangkat dua dunia disewani tiang kepindah di bupati ngaku ngekang nafsu kepindah di bupati kok disewani wong ngeluk dadi lho wong di pom loro pangas lu nih gus kersanipom kulah apa? papa aku sitok kera duwe kok malah gua kepengen waktu walaupun ada yang mungkin ada yang bingung ada perempuan kalau malah di menek takoi pulau niku utang pulau gue 1 juta aku pengen sakit nyawur dong lu ngaku dihutang rong juta bisa nyawur bura aku malah ya udah dihutang rong juta bisa rasa Kok kalau dilapori orang dihutang 1 juta malah bayangkan rasa nyawur saya mau ngomong sama nabi ngomong ngalur ngitu lu inna dhalikum karena yukdin nabi ya fa'istahyi ngomong sama nabi sakadari yo, fa'idhatu'aim tum fantashiru wala musta'nisina di hati ini mereka nabi ku mikir saya kira ono nabi ku ulama ulama ku mikir lu ngantinu wangis lho kan yakin saya tuh beli buku ekonomi islam tuh enggak enggak ketung jumlahnya yang mulai tek arab sampai tek indonesia paling banyak tek arab hanya untuk mencari bukti bahwa baik itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab khilyatul awliya Tang ini Abdurrahman bin Auf ternyata di antara lahi beliau jadi orang kaya raya mergut tiap baik ini apa? Gas. nangis kalau sujud syukur semua yang saya akhirnya saya ngaji tak terang, kita lagi sadar Lho, di modal satu siu tokas, siu menangan, dagangan kas, loh. sing mari uang ke bodon itu barang digowong. Semelang kan? Pemula uang eranya kita mesum, dada yakin ja. Ya? Apa namanya multilevel walah malah malah. kanan kiri, woin macam-macam, seru beterakaruan. Seru beterakaruan. Aku kan pengalaman, ganggul loh peneliti roh kabeh. Ganggul kiai dirayu ngototnya bolak-balik, nongkos. Wah, itu kacang iye aku paling jawabannya, jenis ngerti prospek kalau ngajak aku lakon itu ambak mawon aku lakon itu aku sama saya yakin lah beneri pangeran, wah Allah wawul biaya itu umpah wong udah dagang kabe terus bukteknya nak dagang luwe prospek tinibang riba tutup riba, mereka ada bisnis paling tidak prospek ya saya ini wong Islam males bak seneng riba akhirnya riba lu unggul tinibang bak akhirnya pribadi haram ada keberatan gara-gara secara lahir apa? perspek ini adalah inna wa inna ilahi apa? tapi ngomong islam sudah gila mikir katusnya ini terus jadi gerakan bekas ada kes yang ada tambahan bekas itu menang itu makanya kes itu menang faham? dilatih ya dilatih itu masih ada paling gak kita ngerti kul falillah hil khut jatul bali Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi